Oh iya. ini kalau juara nih, heboh <laughs> banget ini. <laughs> iya, <laughs> kalau menang kayak gini, guys. Heboh <laughs> banget yang laki-lakinya nih. Sayangnya nih, aduh, dedek heboh banget kamu nih. Aduh, oh iya, KF F <laughs> Oh! Ooh. Oh. Ha ha.